Halo, ค่ะโนเกีย kembali di channel dan di video kali ini seperti biasa ya. Oke kita langsung saja simak satu persatu Oke, okay, lanjut ke urutan yang kedua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 lanjut ke versi yang kelima oke lanjut ke versi yang keenam ya ucil funky Oke, lanjut ke episode yang ke-7. Oke, lanjut ke episode ke-8. Oke okay, lanjut ke presiden ke-9 ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-10. lanjut ke ke dua Oke lanjut ke versi yang ke tiga Oke, okay, lanjut ke presiden ke-14. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-15. Okay, lanjut ke versi yang ke-16 ya. Oke lanjut ke versi yang ke-17. Oke, okay. okay, lanjut ke presiden ke-18. Oke, lanjut ke versi yang ke 20. Daripada kamu sudah kerja tapi banyak cicilan, apa yang lebih tinggi dari langit yaitu banyak hidupmu, gaya enik tapi menghargai orang lain, sangat sulit. Oke, okay guys, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.